mengasihani. Ayat ni bukan duduk di rasul saja, bahkan kepada semua manusia. Manusia ni adanya salah, ada silap, ada hak dia sengaja dan tak sengaja. Tapi apabila dia tu sudah bertaubat dan berhenti daripada perbuatan khalp-palpah maridah. Maka lah ni dia baik, dia berjuru. Dia duduk dia jalan email, jalan betul, maka insya-Allah Allah, Allah Taala akan ampun kepada dia dan Allah Jani fa'inni ghafurur rahim Sesungguhnya aku Amak pengampun Lagi amak mengasihani A'udhu billahi minas shaitanir rajim Ya Musa Innahu الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلموا وعلوا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ Ayat 9 sampai ayat 14 surah Al-Nam Duduk dalam kisah Nabi Musa lagi Hubungnya dengan Nabi Musa di, di satu tempat yang bernama Madian Dia nampak api Api yang sedang nyala di pokok kayu saat maka dia bunyi suara Allah Subhanahu panggil dia wahai Musa sesungguhnya akulah Allah yang Maha Kuasa lagi amat bijaksana ni kita serah kepada Allah nah suara dia macam mana wallahu alam tapi panggil dan Allah kepada Nabi Musa tu adalah macam ni ya Musa He Musa innahu anallah ini serah kepada Allah. Nah. Allah, wayak pula kepada Nabi Musa. Dan sekarang, campurkanlah tungkatmu. Maka apabila ia melihat tungkatnya itu menjadi seekor ulam sah. Bergerak cepat tengkas. Seolah-olah seekor ular kecil. Berpalinglah, dia melarikan diri dan tidak menoleh lagi. Maknanya ular tu ular sa. Tapi mengayak supang ular kecil. Maknanya klong klew. Waliknya, kalau dia ular sa ya tak gerak. Dia nak jalan apa? Dia nak musim kok tu musim kok dia tak gerak. Tapi ular ni ular besar, gagah. Cepatnya. Gi klik gi dan sebagainya. Sebab itulah Nabi Musa apabila dia melihat Ular besar daripada tukar dia, hak dia rembah saat ini, dia rasa takut. Lepas semua orang pun lagu itulah belakang. Bukan Nabi Musa saja. Patu waktu tu waktu malai pula. Cuba kita gambar, malai yang gelap-gelamak, bunyi sorak Allah Ta'ala, suruh remah tukar, jadi ular. Kalau lebih takut lagi, kalau kita diri berluramu, diri rambut-rambut. Sebab apa? Sebab takut gitulah berpalinglah dia melarikan diri dan tidak menoleh lagi lalu ia diseru tukak sahning dipanggil semula abah abah ab, ab, ab. nabi Musa di, dipanggil wahai Musa janganlah takut la takhof sahning kita boleh bahasa Arab sebenarnya ngaji bahasa Arab daripada Kroeh dia kita nak wayak kok gey okay? jangan takut La takhaf Dalam bahasa orang putih Don't afraid Jangan takut Nah, ya itunya Sesungguhnya Rasul-rasul itu Semasa mengadapku Menerima wahyu Tidak sepatutnya Merasa takut Ni Allah Ta'ala Pelop Cain Nabi Musa Tak siwi takut Sebabnya Gholik Gapa-gapa Kali yang pertama Tak kira Rian gapa-gapa Orang ni dia takut dia orang tua tak kena. Jalan tak kena. Kecek tak kena. Lagu itulah belakang. Tak ada kira-kira yang gapa-gapa. Kali yang pertama, keruk-kerak. Buat gapa gapo tak kena. Kekok tu, kekok ni. Allah Ta'ala tahu katanya Nabi Musa waktu tu Hati gemetar dan takut. Allah raya. La takhaf. Jangan takut. Semua Rasul apabila mengadak aku ataupun menerima wahyu daripada aku, dia tak takut. La yakhafu ladayyal mursadun. Iaitunya, sesungguhnya rasul-rasul itu semasa mengadakku menerima wahyu, tidak sepatutnya merasa takut. Tapi ada setengah-setengah. Nah, ini tu herayat katanya, illa manzalama. Tetapi sesiapa yang berbuat salah. Kalau tengok kepada ayat ni pada Zohi kita tangkam tajam, -tang, ado ke rasul wa salah. Ado kira-kira je panggil. Rasul semua tak ada dosa. Tapi silap salah menjadi tabiat manusia. Menjadi tabiat manusia walaupun soleh rasul sekalipun adanya salah. Maknanya tersalah, bukan sengaja nak gi buat salah.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 sudah bertobak dan beritilah daripada perbuak teh halpa-lpa maridah. Maka Allah ni dia baik, dia berjuru. Dia duduk, dia ada jala ime, jala betul. Maka insyaAllah Allah, Allah Ta'ala akan ampun kepada dia. Dan Allah janji, fa'inni ghafurur rahim. Sesungguhnya aku amat pengampun, lagi amat mengasihani. Apatah lagi rasul. Rasul-rasul ada silak sikit sebanyak, Allah Ta'ala tak kira sama ni sare bisa Nabi Muhammad ada sallallahu alaihi wasallam adanya silat sikit-sikit Nabi we izin kepada orang tak segi perang Allah Taala ayat dalam surah taubah wa al-thalathati alladhina khallafu tiga orang mari minta izin dengan nabi nabi kita ni lagu tu, lagu ni. Minta izin lah. Tak segi perih. Nabi picaranya tengok. Eh Tak guna Sabah sangat kalau tak. Maknanya, kalau izin, Nampak. Tak kena. Kalau tak izin, Nampak tak kena. Akhir sekali Nabi izin. Tak apalah. Nampak mundut mitok. Nabi izin. Allah Ta'ala tamnik Nabi. Bapak ada izin. Lima adzin talahum. Itu yang tanya oleh Al-Quran. Lima azintalahum. Lima tu asal dia daripada limadha. Kenapakah kamu izin, engkau izin kepada mereka itu? Wahai Nabi. Lepas cerita dia panggil, eh, nak ayat katanya, Nabi Allah Ta'ala tek. Sebab apa izin? Seolah lagi cerita, orang mata buta, Abdullah bin Umi Maktum. Mari nak ngaji dengan Nabi. Nabi ini duk harap orang-orang kafe, hok pasang kedai-kedai, hok cu siang mari nak ngaji. Nabi nak pergi dakwah pokok-pokok nung. Datang-datang orang buta mari. Mari nak mengaji sore sama-sore. Nabi, saya mari nak ngaji ni." Nabi tekah tu bukan arti cai arom dah, tapi Nabi tengok pik cara nak tengok. Nampak hok ni sore, tapi hok nung tu ramai. Nabi paling. Muka Nabi ni masih. Serta dengan paling. Buat. Buat tak si faduh sangat. Allah Ta'ala pun buat turun surah. Abasa watawalla. jaahul a'ma. Abasa artinya masih muka. Watawalla <tuh> dan paling. jaahul a'ma. Ketika tu. orang <tuh> buta mari jumpa dengan dia. Nabi apabila terima surah ni, ayat ni, Nabi baca reng raw, hak diri dia sendiri. Lepas kita ada rak? Baca reng raw, hak tak tak molek, kita. Tak ada. Kita ni raw yak, hak molek, molek kita. Tak ada kita ada raw yak, raw aku ni lagu tu bengih. Baik kan, kena orang, wak tu wak katu, jari orang nak perpung, kawam cua, kawam tu Tapi Nabi Allah tak ada, raw kepada dia dia pun untuk dia ya pakat terima dah tu hey, rakyat hang dia ketika orang muda ai eh, ketika orang buta mari nak ngaji dengan dia wama yudrikalla anlahu yazakka tidakkah mu tahu mudah-mudahan hey, orang buta saatnya apabila dia mari ngaji dengan dia bersih jiwa dia hati dia walaupun sorang hang tu dah ni john semula hang nak wayak katanya Rasul-rasul dan nabi-nabi ni tak ada tak ada apa tak ada dosa. Tapi silap sikit sebanyak tu adanya sebagai tabiat manusia. Tapi Allah Taala pun tak ada nak kira. Sebab ini adalah tabiat semula jadi manusia, adanya dosa, adanya silap. Alhamdulillah kita pun harap katanya tanya Allah Taala lah akan ampun dosa kita, kesalahan hok kita biasa buat lampah-lampah mari tak usah dok refun tak usah duduk balik semula, patu tak usah duduk bagi kat orang, okay? tak molek dah. Sapa-sapa biasa buat walaupun dia biasa buat dosa so besar sekali pun. Jangan duduk gi wayak kat orang. Okay? Senyap sudah, senyap pesan dia. Patu dengar Allah Taala doa banyak, menangis banyak, sesal banyak, istighfar banyak dan bertobak banyak. Patu tak usah duduk gi ulang semula Nak gi buat benda-benda pasal hak tak molek tu. Allah ampun semua. So dan saya hingga sebut di dalam surah Az-Zumar Ya gaudian yang dizarfuk, kuliya gaudin yang dizarfuk, la taknatu min rahmatillah. Katakanlah He ke, hey, hey, Muhammad kepada hamba hambaku wa yak su wa yak sumong, la taknatu min rahmatillah. Inna Allah yang feruzuno Jangan kamu putus asa, jangan kamu simuang dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah sentiasanya ampung dosa dan nak ampung sumong. Anillah kita harap katanya salah silap kita sikit sebanyak Allah Taala akan ampun. Nah. Sebab tu Allah pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu jadi orang Islam. Maknanya duduk di dalam Islam yang tulen, yang cuci bersih diri kamu pencuci munduk atas Islam pun Islam yang cuci. Itu dah yesudah kita kikih semua so, dosa kita Hari-hari-hari tak siwi ada Walaupun sikit Kesalahnya, kesilapnya Sebab tu tiap-tiap orang Kena tabak banyak-banyak Alhamdulillah Mari pula Ayat yang kedua belah Dan masukkanlah tanganmu Ni kecik Hanabi Musa lagi Melalui belahe dada bajumu Maknanya belahe dada di sini Iaitunya poket Dalam bahasa Arab Jaib Maknanya poket dah kita kecek poket-poket pun bahasa, bahasa orang putih kot poket nah, poket dalam bahasa orang putih lepas tu kita pun ambil daripada bahasa orang putih jadi bahasa Melayu poket nah, supaya kita boleh bahasa Arab kemarin iaitu apa ada satu perkataan eh, Allah Ta'ala iaitu usluk kita ada sebut katanya seluk-seluk seluk poket jalan tu seluk tu Ambil daripada bahasa Arab dah. Usluk. Hari ni boleh. Iaitunya, Jaib. Jaib artinya, Poket. Allah raya kepada Nabi Musa, Suruh seluk poket dia. Baju jubah dia, Ya seluk. Alhamdulillah. Nascaya keluarlah ia putih, Bersina-sina dengan tidak ada cacat. Maknanya, Tangimu dan tubuh tubuhmu akan bercahaya sinar. Sina di sini bukan arti tangimu, Tangi apa eh, panggil? Tangi pasal putih, cahaya tak suka. Atas ni, tep. Bawah ni, putih. Supaya orang dia jadi nyakit. Nyakit balak, nyakit apa. Jalan tu. Ini Jala, bukir macam tu. Sehingga dalam pimpinan Ar-Rahman, dia terjemuh lagi. Satu, dua, empat, sembilan. Yakni tangimu akan menjadi putih, melepok, bersinasi sinar Bukir kerana sesuatu penyakit seperti sopok dan lain-lain. Nah, penyakit sopok. Tetapi sebagai satu mu'jizat. Alhamdulillah ni cahaya yang keluar daripada Nabi Musa pada waktu itu Ini apa ni? ialah diantara antara 9 yang membuktikan kebenaranmu. Ning tuharaya selalu dah. Aku akan wui kepada mu 9 mukjizat. Saya rasa saya takut-takut silap Bila 9 mukjizat? Ah cuba kita bila ni. Yang pertama sekali tukak. Yang kedua cahaya keluar daripada tubuh badan tubuh Nabi Musa. Yang ketiga iaitu nya katak. Katak engang, aang, kang Ya itunya ketika Nabi Musa gi ke Mesir. Firaun ni tak seke apa? Tak se terima juga ajaran Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, ya Allah, waktu turunlah bala gapo-gapo pun, buat sampah dia tak leh makan. Nak makan roti, pak katak masuk dalam dalam roti. Allah satu. Mana tahu dah. Tu yang dalam bahasa Arab dia panggil ad-difda'. Ad-difda' artinya katak. Yang ketiga, yang keempat iaitu nya belalang. Belalang iaitu nya al-jarad. Jarad artinya belalang. Belalai yang sangat banyak gi makan pokok-pokok kayu di Mesir sehingga tak siwi adanya pokok-pokok gandum. Dimakai oleh belalai belaka. Jadi pit pakatik. Banyak. Yang ke berapa Yang ke yang kelima iaitu nya darah. Sungai jadi darah apabila Nabi Musa Allah tukak dia katak air sungai ni bup, jadi rawah habis tak tahu nak minum air mana yang kene ni takut bila tak cukup ni ya ni gutu gutu ada-ada atas pala ni yang Allah Ta'ala waktu apa ni kamsang ya seolah-olah katanya we kepada Nabi Musa satu mu'jizat gutu ni banyak do'ah Bukan atas pala Nabi Musa. Tetapi atas pala Fir'aun. Dan orang-orang hodok menetek. Gata ni tak tahu nak oya. Cuba kita gambar. Katanya orang dia ada butun. Dia ramkan lagi mana. Duk dia-duk dia. Kena duduk garu. Ini di antara mu'jizat-mu'jizat yang ada pada Nabi Musa yang Allah Ta'ala sebut. Dari suratul An'an. Iaitunya hubungi dengan Mu'jizat, mu'jizat. Sembilan mu'jizat. Apalah, saya bila tak cukup, tak tapi nak no ayat katanya, ini Allah Ta'ala janyi fi tis'i ayatin ila fir'awna wa qawmih. Aku bui kepada munghih hey, musa, sembilan mu'jizat. Tis'i ayat. Ayat di sini bukan ayat Ra'a tak? Bukan ayat Taurah tak? Ayat artinya alamak-alamak. Alhamdulillah. Sebab tu. Allah rakyat kepada kepada kita lah di sini lah membuktikan kebenariamu untuk dibawa kepada Fir'aun dan kaumnya kaum yang rasa dirakor dirakor kepada Allah sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik Allah tu hai pranam eh? cok moho katanya puak Fir'aun ni adalah puak dirakor dan akan matinya sengsara So lagi Nak pergi dua ayat Tapi masa tak ada dah. Falamma ja'at hum ayatuna mubusrah Maka tak ada keteringi-keteringi Mu'jizat kami Sampai kepada Fir'aun dan kaumnya Dengan jelas nyata Sampai kan? Eh? Ini tu heroyak ni reka Tak tahu apa puluh tahun Nabi Musa Duk pergi dakwah, duk pergi royak Duk pergi lawa dengan Fir'aun Gautur goni goni, Royak Rekah ketika nabi musa berjumpa beberapa kali dengan firaun jahadu jahadu ni maknanya apa? totan. maknanya tak setrimu. toha apa ayat wastaiqanat ha anfusuhum walaupun mereka itu yakin tahu katanya benar, ni benar hok nabi musa awak mari tapi totan maknanya sebab apa tu? sebab nafsu Zulman wa ulwa. Sebab ke apa? Sedang hati mereka meyakini kebenaran. Oleh itu, lihatlah bagaimana kesudahannya. Buka, Bukan-bukan-bukan. Sebagai zalim dan sombong angkuh. Ha, tu. Tak setinggi terima kebenaran. Sebab tu, ogre eh, semua nih. Kalau kita kiyah daripada ayat nih, ogre nih dia ada pun prajoy dia, dia ada nafsu. Dia ya ada akar fikir dan adanya hati. Hati dan akar fikir. Dua-tiga perkara ni, lepas kita nak kiyah. Yang keempat, yang kelima, yang kena ikut. Dan nah, ayat katanya, daripada ayat ni gamalah katanya, Fir'aun, dia tahu benda benar, Tapi dia tak seterimu. Sebab apa tu? Dia takut jatuh jihad dia. Jatuh tamning dia. Takut malu. Oh, aku ador rakyat, aku ador cia ramah. Lata-lata... Mari dengan Nabi Musa sorang, "Oh, aku Allah. Katuk mukalah aku." Padahal Nabi Musa tak ada niat nak berubah kerja Firaun, tapi nak we Firaun terima ajaran Allah masuk Islam. Nak no, hatu ya Tapi Firaun dia rasa katanya Nabi Musa nak golom belang dia, kerja dia. Sebab tu Tuhan pun royak. Mereka ini yakin kebenaran, tapi dengan sebab ke apa? sebab takut-takut apa? Takut jatuh. Zulman wa uluwah. Ini dua perkataan yang Allah Taala amatkan. Yaitu zoning dan takabbur sombong angkuh. Yang ini kita adalah dalam dalam hidup manusia, kita orang Islam semua jangan ada dua perkataan ini. Zoning dan sombong. Orang sombong ni orang tak tak masuk syurga orang zaling pun tak masuk syurga juga. Alhamdulillah. Akhir sekali fanzur kaifakana aqibatul mufsidin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Nah, ayat ni tak habis lagi. Saya saya insya-Allah tengok esok sikit lagi untuk kita panjarkan ayat ni. Nah, patu kita masuk di dalam tajuk Nabi Sulaiman pula. Nabi nak apa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh